membahas kasus lagi tentang konten berulang yang berdasarkan text to speed Oke okay, banyak banget yang menggunakan text to speed ini kena copyright atau kena pelanggaran cipta atau juga ada yang ketika monet itu kena yang namanya konten berulang padahal video dia original ada beberapa kasus ini yang membuat banyak youtubers itu jadi males lagi main YouTube karena gak mau Berusaha dengan baik menggunakan text to speed karena udah mengejar 4000 jam tayang dengan susah dan ketika pengajuan ternyata ditolak ada beberapa kasus ini yang membuat itu jadi buat males banget dan gak ingin lagi main di arah tersebut jadi semua ini ada triknya ya ada tipsnya gimana bisa lolos dari ini Oke, okay, jadi alasan yang utama kenapa test to speed itu bisa kena konten berulang itu cukup simpel. Kita tahu yang namanya copyright. Ya, copyright itu copy dari sebuah konten orang yang berbentuk original dan kita gunakan secara mentah. Jadi kalau kita gunakan secara mentah dengan durasi yang sama, dengan warna yang sama pada pd tersebut, jelas itu kena itu sudah merupakan sebuah pelanggaran. jadi kalau misalnya kayak kita menggunakan text to speed juga banyak kata-kata yang di dunia, dunia youtube ini itu sama seperti yang sering kali gue dengar ya text to speed itu kalian juga harus tahu nih nah ini kata-kata yang sering banget digunakan orang yang menggunakan text to speed atau orang yang tanpa wajah hanya sekedar Ngomong dari teks yang dirubah jadi audio Jadi buat kalian yang mau main test speed ya Gue sarankan menggunakan bahasa daerah kawan-kawan Jangan menggunakan bahasa yang sering digunakan Apalagi umumnya bahasa Indonesia Baku Nah, kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia Baku Itu sangat pasti Di sekian banyaknya jumlah penduduk Indonesia Dan sebagian itu udah jadi Youtubers Menggunakan kata-kata yang sama ketika dia menggunakan kata-kata yang baku. Kalau buat kalian yang mau tetap kukuh, gue saranin. Gunakanlah bahasa yang berdasarkan bahasa daerah. Jadi, kemungkinan teksnya sama. Atau kemungkinan bit-bit dari kata-kata tersebut itu bisa sedikit beda. Jadi, kita bisa jauh dari kata yang namanya konten berulang. Oke okay bang, gue bukan anak dari sebuah suku tertentu yang pada akhirnya gue gak bisa menggunakan tes tersebut Oke, okay, ya aku, aku ini kalau tanya sukunya, antah berantah ya suku aku ya Karena kalau secara adat, aku gak beradat Tapi kalau secara agama, aku insya Allah beragama Nah, bapak aku Padang, mama aku Melayu Jadi kalau orang Padang dapat suku dari mama kalau aku ikut bapak, aku gak Kuy sebagai suku Minang. Jadi aku kayak orang universal aja, nggak punya suku gitu ya kan. Oke lanjut kok curhat. <laughs> Jadi apa yang harus dilakukan agar bisa tetap pakai text to speed? Apa kita harus menggunakan aplikasi yang berbayar? Jawabannya jangan gunakan aplikasi yang berbayar. Kalau masih teksnya sama seperti yang gue bilang tadi... Menggunakan bahasa Indonesia baku dan digunakan kata-kata itu berulang kali oleh youtubers-youtubers yang ada di Indonesia. Mungkin di menit sekian, ini kata-kata sering dipakai. Di menit sekian, ini kata-kata sering dipakai. Di menit sekian, kata-katanya juga masih dipakai. Padahal kita udah pakai aplikasi yang berbayar. Tapi kita tetap juga kena konten berulang. Apalagi yang menggunakan kata-kata itu channel-channel besar. Wow, suara apa nih? Jadi kalau udah kata-kata itu digunakan channel-channel besar, mereka itu bakal membuatkan namanya hak cipta Nah udah, sakit Jadi kalau mau menggunakan text to speed, gue saranin cari aja aplikasi yang gratis, itu banyak banget yang bahas Kita nggak bahas itu, kita bahas gimana cara bisa lolos aja Jadi kalau udah mau kayak gitu, ketika proses editing gue saranin Gue saranin ya, karena pihak AI atau metadata dari pihak YouTube itu membaca bit, ngebaca color. Kalau dia berupa video, yang dibaca itu colornya, seberapa percis video asli yang udah dikopi oleh user-user youtubers lainnya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan sebuah video, gue sarani main di colornya, colornya dirombak, dibuat berbeda. Itu kalau mau, lolos ya. Tapi kalau kayak test to speed, apa pakai color? Kan nggak mungkin. Jadi yang kita main itu dari beat. Kayak beberapa kata, itu dipercepat mungkin 70%. Nanti beberapa kata lagi. Atau kalimat deh. Gue saranin kalimat deh, jangan kata Jadi kalau kalimat yang pertama, kita cepet deh. Kalimat kedua, kita kasih tempo agak pelan. Kalimat ketiga, kita kasih tempo sedang. Jadi jangan gunakan text to speed yang asli dari aplikasinya atau dari situsnya. Kalau kita menggunakan asli, mentah kita masukkan ke video kita. Pure, itu bakal kena copy, right atau konten yang berulang. Karena terlalu mentah. Jadi kalau buat kalian yang emang ingin, bebas aplikasinya apa aja. Tapi gue saranin jangan yang berbaris, berbayar ya. Karena sayang duitnya. Jadi kalau udah berbayar, kena konten berulang. Udah, mulai dari nol lagi ketika mengajukan monetisasi. Kalian bakal rugi banyak. Udah capek ngedit. Capek ngasih referensi. Dan habis kota untuk upload. Dan main lagi, sempat. <laughs> Ini kan kerugian yang sangat banyak. Ini kerugian yang sangat banyak. Jadi seperti gue bilang tadi, saran gue kalau emang kayak gitu, cari aja dari aplikasi gratis. Atau... Situs-situs gratis, nanti ketika proses editing itu dipercepat per kalimat. Kalimat pertama tercepat, kalimat kedua sedang, kalimat ketiga lambat. Nanti gitu-gitu aja terus. Jadi pada akhirnya, bitnya itu nggak kebaca. Oke okay, ya, segitu aja penjelasan dari aku. Sekali lagi aku mau jelaskan, aku selalu promosiin channel-channel itu secara gratis dan free. Buat kalian yang mau channelnya berkembang biar, Api channel yang mau dikembangi secara gratis, datang aja ke Inti Tutor. Nah, ini salah satu. Kecil dulu akunya ya. Ini merupakan beberapa channel yang udah aku promosiin secara gratis Dan ini pure semuanya gratis Buat kalian yang mau dipromosiin kayak gini Datang aja ke channel aku Dan komen di videonya Nanti aku bakal promosiin secara gratis Apalagi untuk yang 10 pertama pada komentar video baru aku Video terbaru aku pasti aku promosiin Oke segitu aja dari aku Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya